Bismillahirrahmanirrahim Saat ini saya sedang membangun Website biru perjalanan Bertemakan wordpress Saya menggunakan Premium theme Dari traveler Wordpress dem Ini lumayan ini harganya Untuk saat ini di 79 dolar Atau kalau dirupiahkan ini 1,2 Ini baru biaya temanya ya Tema default teman-teman bisa membeli di The Forest saya sarankan teman-teman jangan mengambil yang null atau yang gratis ya karena gratis itu ya satu sisi kurang aman lah kalau untuk keamanan dari website itu sendiri saya akan membuat halaman baru khususnya untuk tour yang masih kosong sini ya sebagai contoh ini saya akan ke Semarang belum ada maka di sini kita langsung saja new tour saya sarankan teman-teman untuk tidak langsung nembak ke sini nih atau ngetik kayak ini ya, bla bla bla itu jangan ya. Tapi gunakan alat bantu dengan menggunakan word document seperti ini. Karena di sini kita lihat dulu ya, ada tour settingnya itu terdiri dari lokasi. Yang pertama ini kita pasti tentukan dulu lokasinya dimana Scroll lagi ke bawah kita real tour addressnya. Jadi ke main interestnya dimana mana. Di sini karena saya akan membuat suatu paket wisata di kota Semarang saya fokusnya kemana nih karena saya fokus akan ke dusun semilir yang lagi ngehit maka di sini saya akan mengambil untuk petanya itu adalah di dusun semilir atau di taman bunga selosia, nah saya sudah siapkan untuk taman bunga selosia sini judulnya sudah saya ketik di word document tinggal kita base aja. Selanjutnya di sini ada back end, ada front end ya. Dan ini kalau tampilan seperti ini berarti menggunakan klasik ya, klasik style. Saya lebih suka menggunakan WP Bakery Page Builder. Ini lebih enak karena ini tinggal drag and drop, memasukkan teks seperti ini ya. Kalau teks ini gimana ada tujuannya nah makanya teman-teman bisa lihat di sini ada suatu dami kita akan lihat untuk contoh dari kegiatan karimun jawa jadi tampilannya nanti lebih kurang seperti ini dilihat dari konstruksinya kalau untuk tour yang solo ini contohnya wisata setengah hari, 5 atau 6 jam. Ini ada overview. Maka di sini teman-teman siapkan overview seperti ini. Nah, setelah itu ada berapa durasinya, nya apa ya. Jadi di sini ini diketik dulu nih teman-teman. ini sudah saya siapkan overview-nya, kita copy. Kemudian buka lagi pada add news ini. Kan di sini saya akan ambil tag block. Ini dami namanya, And text block dan seterusnya. Jadi dami contoh, kita tinggal timpa saja. Ini kita bold. Apa sih bedanya insentif grup? Insentif grup itu adalah wisata yang dilakukan oleh bukan seseorang ya, tapi oleh rombongan. Biasanya di sini ada panitia menghubungi dari biro perjalanan untuk rencana wisata rombongan, baik dari instansi swasta maupun pemerintah. Nah, setelah kita paste seperti ini, kita kasih warna. Warnanya silahkan teman-teman ya, bebas milih. Cuma di sini silahkan disesuaikan karena ini saya menggunakan orange, maka untuk... Judulnya seperti ini pun saya bold dengan warna orange seperti ini. Kemudian klik save change. Setelah dari sini, teman-teman bisa scroll lagi ke bawah. Ini ada except. Except itu apa? Except itu adalah tampilan pada home. Sebagai contoh gini ya. Nah, ini saya akan ambil untuk yang magelang. Nah, ini yang dimaksud except. Artinya yang ditampilkan, yang ditampilkan pada halaman depan atau halaman home. Untuk kalau teman-teman ini belum paham, maka di sini scroll ya ke setting, pilih general atau umum. Nah di sini kan ada set title ya judul. Set title itu apa? Contoh kalau disorot seperti ini nih teman-teman solo spirit ya jadi semacam kayak meta tag tag tag kemudian tagline ini muncul juga di sini jadi ada namanya tagline ini penting banget deh teman-teman terus kemudian scroll ke bawah di sini jangan lupa teman-teman ini untuk untuk general ya setnya saya sarankan menggunakan english kenapa karena kita lebih mudah untuk mengcopy paste, kemudian menerjemahkan jika kita menemui kesulitan, searchingnya dengan menggunakan bahasa Inggris. Kalau menggunakan bahasa Indonesia, teman-teman banyak sekali kesulitan karena jarang sekali ya untuk tutorial yang berbahasa Indonesia. Yang mereka itu menggunakan bahasa Indonesia, ininya rata-rata menggunakan timnya itu adalah Inggris nah dari sini teman-teman general udah kemudian kembali ke reading nah reading ini teman-teman bukan di full text tapi dipilih untuk accept, save change seperti ini kalau sudah, nanti hasilnya seperti ini, nanti akan muncul di accept oke, kembali ya ke accept sudah ini tinggal kita copy paste. Ini udah saya siapkan nih, teman-teman. Jadi, kalau kita membuat website, mikirnya di sini ini lama, mendingan kita ngetik terlebih dahulu, baru kita copy paste. Nah, untuk diskusi nih, teman-teman, saya sarankan untuk menghindari allow comment karena ini banyak sekali spam. Maka, disini di uncheck aja, tapi kalau untuk allow track back bolehlah. Nah selanjutnya dari sini teman-teman masuk ke general. Ini maaf ya saya memulai dari awal khususnya bagi teman-teman yang memiliki tema wordpress yang judulnya traveler namun nggak ngerti bagaimana cara mengoptimasinya karena kalau saya lihat panduan dari sang desainernya itu dia hanya menunjukkan gambar-gambar saja muter-muter kayak gini tanpa suara jadi bisu, susah untuk diikuti maka ini mudah-mudahan sedikit ada solusi dan teman-teman bisa tanya kok kalau misalnya ini di kolom komentar tanya aja insya Allah saya akan menjawabnya dalam bentuk tutorial juga pada general ini, pada sini bisa diaktifkan untuk fiturnya seperti ini jadi nanti tersorot. Kemudian pada Booking Option di sini ada dua pilihan Booking Option itu contohnya seperti ini teman-teman. Begitu ini diklik ya. Nah ini namanya Booking. Tapi kalau misalnya ini dipilihnya bukan Instant Booking, Inquiry Booking itu nanti munculnya email. Nah kalau Instant dan Inquiry itu berarti dua-duanya atasnya menggunakan booking instant, bawahnya pakai email. Nah, saya sarankan menggunakan instant booking aja. Kemudian untuk yang tampilan seperti ini, itu saya menggunakan untuk layout 7. Kenapa? ya itu suka-suka aja. Scroll ke bawah, sini saya ambil layout 7. Lalu udah terpilih, nah di sini teman-teman siapkan galeri kalian itu untuk dimana nah contohnya seperti ini scroll ke bawah ini ada more foto begitu di klik muncul seperti ini lihat kalau pakai menggunakan handphone tinggal di swipe ya ke kanan atau ke kiri fotonya apa fotonya adalah dari destinasi di sini ada satu dua tiga Ya ada 3 destinasi Maka saya siapkan minimal 3 Kembali ke sini Kita create gallery Ini mungkin agak lama ya teman-teman ya Jadi silahkan sambil siapkan ngopi aja Ngopi nih saya juga mau ngopi dulu Nah dari sini muter-muter Mana yang mau mana yang akan mau diklik nih Ini klik aja ini Untuk add gallery baru upload perhatikan yang pertama saya tadi kemana nih celosia ya maka kita ambil yang celosia celosia taman bunga celosia nah sebaiknya teman-teman untuk mengupload foto gunakan dengan nama seperti ini, jadi Taman Desk atau Strip Bunga Desk New Selesia gunanya apa? ini bisa membantu untuk pada mesin pencarian google, sehingga ketika mereka itu mengetik trek tek tek tek, tek Taman Bunga New Selesia Bandungan nanti google merekomendasikan gambar yang teman-teman upload sesuai dengan namanya nah, kita klik open ini satu ya Jadi satu Ini masih tercentrang nih Kemudian upload lagi Yang kedua Ayanas Nih, dua Ini centrang dua ya Kemudian upload lagi Kalau hafal sih langsung aja teman-teman pilih Klik control dan seterusnya ya Cuma ini saya nggak begitu hafal Jadi saya Ini harus satu-satu tadi ke dusun semilir ya dusun nah ini saya dusun semilir ya karena image nya udah banyak sehingga kalau nyokor satu-satu saya kesusahan, klik open ini contohnya tiga kemudian add to gallery setelah itu kita klik update ini thumbnail nih namanya kalau mau hapus, langsung hapus. nggak bisa jadi satu-satu ya. Tapi hapus semua. Hapus, nanti edit lagi seperti tadi. Nah, untuk tour video ini, teman-teman bisa cari untuk link YouTube. Browsing aja YouTube. Boleh YouTube yang namanya YouTube itu, kalau saya sarankan di sini ya, contoh ini saya ingin ke... Dusun, eh, taman bunga atau ayanas solusi aja ya taman bunga bandungan ini ya ini hati-hati teman-teman kita harus tetap menghargai hak mereka ada dua kategori jadi di sini itu kategorinya itu ada yang kreatif common kreatif common ini boleh di daur ulang atau di upload ulang. Ada yang lisensi YouTube. Nah, kalau lisensi YouTube ini berarti harus minta izin nih. Jadi kita ambil yang kreatif commons aja. Nah, di sini nanti banyak nih. Kita bisa ambil dari mana aja. Ini boleh. Tuh ya. Tapi kalau saran saya, teman-teman ini kalau ini sih saya hanya contoh aja ya saya akan mengambil yang ini aja dah, tapi gunakan bahasa ya, jangan sampai youtube itu itu bahasanya ngawur, ini contoh aja saya belum mendengarkannya nih kemudian setelah kita copy sini, ctrl c kita pada add new ini tambahkan, ctrl v ini udah, udah jadi tapi jadi pada kolom general, belum ke contact information kalau untuk kontak information, silahkan select "use item info", kemudian siapkan email address teman-teman serta websitenya. Sini ya, website ini bisa kita copy. Ini email addressnya apa? Contoh nih, ini namanya contoh ya. Jadi, usahakan untuk alamat email pada website itu tertanam pada handphonenya teman-teman. Handphone admin terutama. Kemudian phone number. Phone number masukkan nomor telepon awali dengan 62 spasi 8 sekian. Harap diperhatikan ya teman-teman untuk mencantumkan nomor handphone itu kalau ingin mendapatkan suatu kepercayaan trust dari calon pembeli, karena namanya harga wisata kan nggak ada yang 10.000, 20.000 ya, pasti ratusan dan bahkan sampai jutaan, itu per orang. Nah kalau misalnya 10 orang, jadi ada puluhan sampai ratusan juta dalam satu transaksi, maka di dalam phone number, upayakan teman-teman untuk menggunakan 0271, 021, menggunakan telkom. Karena ini berarti alamat teman-teman itu real. Namun bagaimana kalau saya itu baru memprosesnya? Boleh, tapi gunakan nomor handphone maaf ya. Yang menggunakan KTP, identitas. Jadi yang pasca bayar. Boleh dengan Telkomsel, boleh dengan Indosat, boleh dengan Excel, tapi yang pasca bayar. Nah karena di Indonesia ini lazimnya kalau pasca bayar pada Indosat ini kurang bisa dimengerti. Artinya nomornya itu ini pasca atau nomor ini ya yang prabayar itu kurang bisa dimengerti. Nah, tapi kalau di Telkomsel ini lebih familiar. Kalau nomornya 0811 ini pasti Halo. Kalau Halo berarti harus menggunakan KTP identitas resmi baru bisa. Nah, ini kredibilitas penting, teman-teman. Oke. Okay untuk kontak information sudah baru nanti ke price setting perhatikan sini teman-teman untuk surprise by person atau fix ada pilihan ya fix berarti secara keseluruhan satu paket itu, ini saya akan ambil dari by person, jadi tiap orang harganya nah karena ini masih under construction under construction bacanya gimana kalau sedang dalam pembangunan under construction maka saya menggunakan angka 123456 kayak gini nah, mereka udah paham bahwa ini adalah harga belum real belum update untuk harga anak pun sama seperti ini saya kurangi satu digit nah kemudian ini untuk diskon abaikan dulu kalau diskon ini bisa karena nanti kalau ada 10 booking Diskon 1, free 1, itu ya, namanya FOC, free of charge. Tapi ini kita lewatkan aja. Kemudian, event, event itu apa? Bayi, dua tahun ke bawah, udah nggak usah lah repot-repot ini. Jadi, sini kita sembunyikan aja untuk event. Sembunyikan dari booking. Maksudnya sembunyikan gimana? Ini, ini kan tadi uh, contoh ya, untuk wisata nih Nah, ini loh. Ini loh men nah. Ini kalau misalnya Tidak disembunyikan muncul invent. Ini kan cuma ngribetin aja Anak-anak kalau mau di charge City tour kok Kecuali kalau naik pesawat beda ya Naik kereta itu beda Tapi kalau naik bis kan mereka gendong Sehingga kenapa harus ada invent? Oke okay. Kemudian disable Adult name required. Jadi ini nonaktifkan aja, kalau tidak diaktifkan maka ketika mereka booking, ini akan ada nama ya. Kalau pesennya ada 20, maka dia harus menginput satu-satu, ini ribet banget dan nggak perlu. Maka ini diaktifkan nah, semua, onkan semua. Extra pricing itu apa? Extra pricing itu ini teman-teman. Kalau ini saya aktifkan, contoh ya, yang di Surakarta, search, nah ini, ini extra pricing, ada tambahan makan, tambahan makan malam, makan, atau tambahan apalah boleh nanti select activity untuk package Anda, ini ya. Jadi extra pricing itu nanti munculnya seperti ini. Kalau di sini karena ini adalah untuk ini ya sorry. Lihat dulu ini mana yang extra pricing yang bisa dikolek ini. Ini makan malam ya. Ini saya tidak rencana memberikan makan malam karena pas berada di dusun Similir nah mereka lebih suka jajan di food court food court sana mau makan bakso mie ayam mie godok tangleng dan macam-macam banyak sekali makanan di situ nah kita bisa tambahkan di sini untuk extra pricingnya misalnya dinner makan malam dinner kemudian untuk name of itemnya Ditulis juga seperti ini maksimalnya berapa ingat saya akan menjual insentif, maksimalnya berarti boleh dong mau 100-200 gitu ya, tapi di sini kita tentukan dulu teman-teman bisa bayangan bayangkan dulu. Saya mau jual dari Solo ke Semarang, pasarnya apa? Kalau anak sekolah kan gak mungkin ya, kalau anak sekolah itu kan ke Bali, ke Jakarta, ke Bandung, ke Bromo ya, tapi kalau yang dari Solo ke Semarang itu rata-rata family atau keluarga, maka di sini maksimal numbernya ya 80 untuk atau 100 itu 100 orang harganya berapa? Karena ini lokasinya makan di mana tadi? Dusun Semilir, maka minimal saya charge 50 ribu tapi 50 ribu itu barangkali menunya dapat dikit ya maka gak apa-apalah kita ambil di 60 ribu seperti ini terkait ekstra kalau ini diaktifkan berarti harus pilih tapi karena namanya ini pilihan ya biarin aja mereka yang memilih jika ada mau tambahan lagi silahkan misalnya di sini tambahkan asuransi Kayak ini ya misalnya kita nggak mau ini nih ribet-ribet untuk mengkolek asuransi maka kita tambahkan asuransi seperti ini maksimalnya juga 100 harga asuransinya berapa per itemnya contoh ini juga uh, ekstra nggak usah diaktifkan nah kalau kayak gini diskon diabaikan deposit boleh pakai deposit by persen atau disallow silahkan sama aja nanti booking sistem akan teman-teman nanti bisa edit sendiri Nah setelah ini baru masuk ke information ini udah 10 menit ya. Eh, 10 menit berapa? 24 menit. Tidak apa-apa yang lanjut ya. Nah, di sini, tour type ini. Ada daily, ada specific date. Specific date. Kalau ini dipilih specific date, itu artinya kita mengambil tanggal-tanggal tertentu. Maksudnya gimana? Contoh nih, apakah kita tidak bisa setiap hari ke dusun semilir? Jawabannya kan pasti bisa Anytime you will go <laughs> Will go on Boleh maka diambil daily Tapi kalau kita mau ke ini Karimun Jawa Nah itu kan hari-hari tertentu Kita bisa naik kapal ya Naik kapal itu di Karimun Jawa Contoh hari Senin Selasa kamis Terus kemudian Jumat Sabtu Nah berarti itu pakainya spesifik date cara ngambilnya kayak gini begitu spesifik date itu nanti pada availability nah ini saya akan contohkan untuk daily tour dulu ya durasinya berapa ini saya kan jualan satu hari ya maka ambil yang uh, satu hari lah gitu aja ya kan sebetulnya 15 jam dia, tapi lebih familiar tour satu hari nah kapan saya bisa menerima terakhir booking untuk keberangkatan oke okay, karena tidak memerlukan sesuatu yang rumit hanya transportasi saja maka saya minimalkan ya bolehlah dua hari atau tiga hari ya apakah boleh ini untuk external booking jika diaktifkan maka kita akan mengambil link ini di bawahnya external ini bisa dengan menggunakan WhatsApp linknya tapi nanti nongolnya di sini teman-teman tampilannya saya sih kurang suka ya. Karena WhatsApp ini kan bisa ditempel di sini di kiri atau di kanan atau bahkan di sini ya. Itu mereka sudah ngerti sendiri begitu diklik, dia akan loncat ke WhatsApp. Maka saya di sini mengambilnya non aktif. Berapa nih minimal order untuk peserta? Ingat, di sini karena insentif grup. Berarti target saya adalah kantoran. Kantoran kan paling dikit 20 ya. Atau 25. Maka saya akan ambil minimum of people-nya di 20. Itu. Maksimalnya berapa? Sesuai kemampuan teman-teman berapa? Jangan unlimited. Karena kalau unlimited apakah kita bisa menghandle wisatawan 1000 sekaligus? Tidak semua orang bisa loh bikin 10 bisa aja udah rumit ya kecuali mereka yang sudah terbiasa handle anak-anak sekolah 12 bis tancap gas dari Solo ke lombok <laughs> kalau saya sih nggak berani pusing <laughs> untungnya dikit momennya banyak <laughs> sorry ya <laughs> maksimal people berarti kemampuan saya 100 atau 2 bis selebihnya berarti banyak komplain ya karena apa Sulit banget, brother, untuk mencari uh, orang di lapangan Maksudnya adalah, orang yang membawa Siapa yang membawa? Ya, tour leader itu Tour leader sama escorted tour leader Apa itu escorted tour leader? Pendamping Tapi, teman-teman rata-rata pada salah kaprah Bisnya 4, tour leadernya berapa? Kalau ditanya, TL-nya berapa? Uh, biasanya orang-orang restoran tanya begitu TL-nya 4, dan TL-nya 1, pengikutnya tiga Jumlahnya empat sih, betul. Adalah kita lanjutkan aja. Ngobrol terus nih. Apa tadi? Included ya, inclusive. Apa yang termasuk? Ini udah saya siapkan. Tinggal copy. Sampai ke bawah sini. Dokumentasi, kontrol C. Kita paste. Nah, kita back. Apa yang tidak termasuk? Ambil lagi. Makanya nih teman-teman. Kalau kita sudah mengerti polanya kemudian dami itu kita bikin dulu sebagus mungkin kata-katanya di word sehingga kita tidak terlalu lama ya boleh sih ngetik di sini langsung cuma saya yakin nanti teman-teman pingin segera klik ini klik itu klik itu udah itu pasti dah itu sih yang saya alami tour highlight nah ini coba kalau langsung tancap gas apa kita bisa berpikir mau berangkat jam berapa dari Solo Sampai sana jam berapa Makanya di sini teman-teman Harus membuat yang namanya Distribusi of time D.O.T Nah seperti ini Jika aku start dari Solo jam 7 Perjalanan ke Bandungan Memerlukan waktu 90 menit Tapi 90 menit itu kan apa nggak ada orang yang mau berhenti Pipis di jalan Atau mungkin Ya macam-macam ya Namanya di jalan itu Maka asumsinya dari solo jam 7, maka saya spell waktu itu jam 9, sampai jam 9 baru tiba di sentra parkir. Bagaimana Bang? Saya kan nggak ngerti nih estimasinya, harus pengalamannya. Tanya tour leader. Eh, hey, jangan tanya tour leader, brother. Kalau you seorang tour planner atau apalagi owner, jangan sekali-kali tanya tour leader. Nanti mereka bisa kemaki. Ini maaf nih tour leader nih. Biasanya kalau ditanya para bos-bos travel dia udah merasa diri dibutuhin sehingga ya saya kurang begitu inilah apresiasi terhadap mereka yang sering ditanya kemudian timbul rasa congkak atau sombong atau merasa dibutuhkan itu kurang bagus opi lagi nah dari sini gimana caranya saya kasih triknya gak apa-apa ya gak ada orang yang belajar itu langsung pinter ini baru 30 menit jadi demikian, kita buka aja untuk map Start dari Solo, Surakarta Tujuan kemana? Ketik sini, Pasar Bandungan baru Tapi saya nggak ngerti itu baru atau lama Ya udah ketik aja Pasar Bandungan Semarang Ini, ini aja Nanti akan ada, apa ya namanya Saran Kita ambil, ah ini aja Nanti muncul Nah, dia akan muncul sendiri PS Bandungan baru, gintungan Bandungan. Di sini waktu daya tempuhnya, ini ada opsi ya. Opsi di sini teman-teman silahkan pilih opsi ini kok nggak nggak aktif nih. Harusnya aktif nih. Saya reload dulu. Nah, opsi ini ada jalan tol, ada jalan raya, atau ada keduanya. Kalau secara otomatis maka Google menyarankan rute tercepat. Maka saya sarankan tetap nggak usah diklik nih, cuma hanya sekedar tahu aja. Tutup. Nah ini satu jam setengah. Maka tadi untuk spell ke kamar kecil saya kasih waktu 15 menit. Nah kenapa ini kok bisa sampai 2 jam? Contoh sini ya. Ya nanti sampai di mana? Sentra parkir. Mereka kan juga ke kamar kecil lagi itu pasti. Ada yang merokok, ada yang macam-macam. Sehingga praktis ya. Perjalanan dari sini, parkir, menuju ke taman bunga yang hanya 10 atau 15 menit ini, saya harus ngitungnya itu sampai 30 menit. Karena apa? Ada spell tadi. Ada yang ke kamar kecil, ada yang minum kopi. Wah, oh, yang paling parah ini kalau sudah ngerti. Kita waktunya 15 menit ya, Bapak Ibu. Malah pesan bakso atau mie ayam di Bandungan karena dingin di sana ya. Eh, mau ditolak juga gimana mau dibiarin kok <laughs> waktunya nanti habis ya tapi teman-teman kalau menjadi tour leader jangan sungkan-sungkan anda tidak boleh lemah lembut di sini harus tegas bapak ibu silahkan kalau mau mengikuti tour ini silahkan ya tapi tetap dengan ramah ya kalau ibu bapak saya harus menunggu silahkan nanti naik ojek saja karena kalau nanti saya menunggu salah satu orang yang memiliki kepentingan pribadi, maka yang 50 atau 100 pasti kekurangan waktu nanti di sana. Maka mohon maaf ya. Nah, gitu aja. Oke, kemudian dari sini teman-teman kembali ke Surakarta. Eh sorry, ke map. Setelah ini udah ngerti jaraknya. Ini di Switch nih, tuker Dari Pasar Bandungan lah Surakartanya ini dirubah Taman Bunga selesai. ya, demikian seterusnya ini kan cuma ada ya 10 menit nih, prakteknya ya antara 15 sampai 20 karena ini jalannya kan naik bergelok ya kalau ini sih jalan ngebut 50 km per jam tapi nggak mungkin naik seperti ini itu 50 km per jam meskipun hanya 4 km maka diasumsikan asumsikan dengan 30 menit nah ini yang namanya distribusi of time brother. Maka di sini setelah udah jadi seperti ini, nanti kita akan ngerti. Tapi ini hati-hati ya teman-teman. Jangan sampai kita memberikan satu penawaran muncul detailnya nih seperti ini nih. Uh, bahaya. Kenapa? Iya. Kalau sudah pusing-pusing, <laughs> sebetulnya saya nggak pingin ngajarin pelit ya. Tapi yang namanya tanya orang tanya tur itu ada dua. Satu, ada orang iseng, teman travel yang kemudian dia hanya pingin ngerti aja ya. Oh, dari sana estimasinya berapa? Kemudian dia pura-pura beli ini ya. Jadi mereka pura-pura. Nah, sekarang kita mendukung orang yang pura-pura kan berarti mendukung kebohongan. Maka saya lebih cenderung menggunakan suatu uh, estimasi ini diberikan ketika mereka udah transaksi aja. Jadi ketika minta, Pak, minta rundownnya baik ibu bapak, ayah bunda silahkan nanti kita transaksi dulu baru randonya secara detail mulai dari jam kemudian keterangan serta kemudian nama restoran nama hotel dan seterusnya akan kita tuangkan dalam dokumen perjalanan itu yang disebut sebagai tour itinerary tapi kalau tour itinerary yang di website cukup ini aja teman-teman kita copy ini kan copy nih kalau dimasukkan ke sini hasilnya bagaimana kita cek cek aja oh ternyata bisa ya sudah kita copy paste dari situ lebih enak ya nah kemudian di sini teman-teman bikin tour program style ini apa nih maksudnya lihat nih tour program style itu seperti ini loh maksudnya ini kan masih anu ya belum saya edit nih ini program style nih, digeser itu program style oke okay. Kita lihat program cell image with text. Kalau image with text itu seperti yang tadi yang ada pada Karimu Jawa. Saya ke Home, Tours, Jepara. nih yang 4 hari tiga malam. Nah ini seperti ini. Ini image with text. Silahkan teman-teman suka yang mana. Ini template bagus dijamin teman-teman suka selain enteng apa namanya e, tampilannya interface-nya juga bagus tapi bukan hanya tampilan saja brother ini loh booking sistemnya ini yang enak banget contohnya ini, ini keluar sebentar nih nah ini yang namanya specific date nih teman-teman jadi saya hanya untuk hari e, apa namanya Kamis kenapa kok hari Kamis iya karena di sini saya startnya dari Solo ini open trip nih, dari Solo malam, dari Hotel Dana jam 19 berangkat jam 20 sampai sana tengah malam check in di homestay pinggir pantai besok paginya baru, Jumat pagi tuh kan itu menuju ke pelabuhan Kartini mengikuti paket Karimun Jawa, Minggu siangnya balik ini namanya specific date, maka di disini saya hanya menentukan hari Kamis aja berangkat karena kapalnya berangkat hari Jumat pagi, jam 9 maka di sini itu yang namanya spesifik date atau pilihan daily daily itu berarti setiap hari bisa oke ini kemana lagi nih ini ya oh ini image with text udah paham ya kita pilih untuk yang ini yang tadi yang mana tadi sebelumnya itu menggunakan dengan ini background image with text ini maksudnya lah yang tadi saya tunjukkan yang solo ini ada seperti ini, ini background image with text, ini image nya ini teksnya ya saya akan ambil yang itu, tapi silahkan ya teman-teman itu suka-suka aja baik, langsung klik tour program, ini yang namanya tour itinerary, munculnya nanti gini tour itinerary, teman-teman nanti bisa rename ini dalam bahasa Indonesia kalau ada yang mau tanya nanti saya tunjukkan silahkan isi kolom komentar aja Kemudian ini klik add new. Title. Nah, title ini kayak gini. Ini yang hijau. Ini subtitle. Titlenya karena sehari saya mengambil pada pukul ya jam 0777. Ini kemudian di disini subtitlenya. Solo, Bandungan. Su Solo atau Surakarta ya sama aja ya solo bandungan semarang karena bandungan banyak nih teman-teman maka jangan sampai salah ngetiknya di sini solo semarang bandungan nah baru di sini klik image tadi kan saya udah ngeklik ya e, mengupload ya maka saya akan ambil ini aja descriptionnya baru kita kembali ke teks ini sudah ada itinerarnya Nah, gini aja. Oh ini sehari brother. berarti cuma satu udah saya siapkan enggak pakai jam lagi. Tapi saya akan bagilah ini ya. Jadi ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 bagi tiga Enak olah ini Nah, ini saya ambil C3. back Berarti di sini hari pertama itu solo Bandungan Semarang, berarti sampai ke Selusia, maka di sini solo Bandungan, saya ganti Bandungannya Selusia Bandungan ya, Selusia Bandungan, susah banget ya, Selusia. dah, oke, okay. nah kalau udah jadi satu, ini kan pukul 7 sembunyikan, tambah lagi add new. Jadi kan udah sampai ke selusia ya Sekarang Isoma di Gedung Songo Nah Ini Ayanas <laughs> Ini keren teman-teman Ini saya ambil di sini deskripsinya dulu Baru ambil image-nya Mundur nih sentuh Option 3 Subtitlenya Ayanes Spot selfie Keren Bagus Kalau saya bilang sih Spot selfie yang Ternyaman, karena apa ya Udaranya sejuk, bersih gitu loh Dan Ya, nggak ada pengamen nggak ada pedagang asong, sehingga Sangat private banget, cuma Ngantri aja, kalau banyak orang yang ini Makanya kalau teman-teman lagi duduk-duduk Di mana kalau ada orang mau ini ya dia tahu dirilah saling memberi spot selfie saya tulis aja terbaik lah ya memang menurut saya terbaik titelnya berapa kita ambil baru jamnya jamnya kan ini semuanya yang 11 nih ya kan bisa tak ayah nas maka di sini semuanya jam 11.30 Isoma 1130, pas, azan, azan duhur, ini udah, ini sembunyikan, ikon pensilnya, tambah lagi satu, kalau satu, kita ambil lagi kopi, nah ini, pas jadi tinggal tiga, dusun 9 drop ke Solo dusun semilirnya jam berapa nih sampai di sana targetnya 15.30 oke maka pada title nya 15.30 ini dusun semilir jadi teman teman bisa lah kasih uh, title yang lebih ini ya kekinian ini hanya untuk contoh aja dusun keren deskripsinya seperti ini oke ini perfect. Fact itu yang sering ditanyakan. Ini kalau saya lanjutkan nanti bisa subuh. Ini udah hampir satu jam. Nanti saya lanjutkan ya untuk yang next-nya aja. Untuk yang availability-nya aja ini yang saya uh, tinggal lanjutkan sedikit. Availability karena ini adalah uh, daily, maka saya akan klik bulk edit. Bulk itu banyak suara Masyal Kita klik Semua hari Tidak ada pengecualian Dan semua tanggal di dalam setiap bulan Dan semua bulan dalam satu tahun Karena ini 2003 Saya batasi di 2003 aja Adul Adult <laughs> Biayanya berapa? Karena ini masih dami 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ini Oke okay. Start time nya boleh diisi boleh enggak ya ini boleh diisi pukul tujuh nah kemudian available available itu ada tersedia baru save kalau udah save tunggu ini musur musur tunggu dulu udah lama ini musur -musurnya. Kalau udah hidup semua, kok hidup, apa namanya terang ya? Ini di-close. Baru di sini teman-teman ke kategori. Ya, ini kan sudah visibility-nya adalah publik ya. Ini masih draft nih, belum di public, terus kemudian ini kita ambil kategorinya. Kira-kira apa kalau mau ke Bandungan ya? Berarti wisata alam, wisata belanja, terus kemudian wireless, ada enggak? kebugaran enggak ada, religi enggak ada ya sudah hanya dua wisata alam sama wisata belanja terus kemudian length of tournya sini ada enggak satu hari oh ada nih 14 16 jam group size nya berapa saya offer 25 all tour type ini multi atau single ini saya ambil single karena satu kota ya kita mampu di mana? Indonesia, Inggris, Mandarin, silahkan centang semua jika punya. Nah, di sini yang paling penting adalah fitur image, mana yang akan ditonjolkan. Saya contoh akan menonjolkan <laughs> saya bukan milih ya, cuma hanya ngambil gambar yang bersih saja. Set feature. Kalau sudah seperti ini, langsung klik publish. Jangan lupa, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh di sini, boleh di atas. Ini udah jadi. Biasakan teman-teman. Ini kita close dulu. Ini juga kita close. Jadi jangan banyak tab ya. Ini Cukup beberapa tab aja. Ini klik view post. Pakainya klik kanan. Bukan klik kiri. Kalau klik kiri nanti hilang ininya. Open link in new tab. Jadi nanti akan ada dua tab. Tab ini tampilan interface di front end. Atau di publik lah ya. Kalau yang sini tampilan dashboard user admin gitu ya. Tampilannya seperti ini. Lumayan kan? Tinggal apa lagi nih? Oh kok nggak ada gambar-gambarnya? Oh boleh. Mau lanjut ya sedikit aja ya. Tambah bonus lagi. Waduh. Kapan selesainya nih? Information. Nggak apa-apa ya brother. Bercanda daripada pusing, sini overview background image maka kita siapkan yang sudah di sini kita ingat, ingat. overview ini kan udah judulnya nih Lihat. send option 3 terus kemudian highlight nih, kita udah siapkan ini highlight nih nah send option 3 related to background image related to background image, scroll lagi So mana nih? Oh uh, ini. Udah, baru update lagi. Hasilnya seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman suka. Kalau suka silahkan hubungi saya Harto Kaido di 0811. Aduh, lupa nih nomor handphone saya. 08112721515 hasilnya seperti ini load. kalau enggak di load dia nggak muncul nah ini baru muncul nih ya kan nah. yuk Mari kita belajar mengelola website sendiri Terima kasih sudah nonton ikuti terus saya akan mengupas bagaimana untuk mengoptimasi traveler dem WordPress ini